kami bagi kembali barang bawaan Pastikan maupun dalam rangkaian kereta. Terima kasih. telah langganan yang agar tidak bersandar di pintu-pintu kereta. Jadi ada juga bagi untuk langganan di juga stasiun kereta kemarin.